Oh, jadi kerjanya serabutan. Kadang istilahnya dua hari sekali, kadang ada kasih uang, kadang enggak, gitu. Suap kita juga nggak punya penghasilan kan ya, enggak ada, enggak ada, gitu. Anak juga kerjanya hanya serabutan gitu, ada yang ngojek kan. Terus yang paling besar enggak kerja, terus ada lagi yang paling kecil, masih butuh biaya untuk sekolah ya. Jadi kita kesulitan di situ juga, gitu. Makanya kita kadang-kadang suka ini, paling bapaknya hanya penghasilan dari batik itu ya, karena ini dapat aja, jadi gaji bulanan nanti kita ya, mungkin hanya dari pendapatan gaji RT ya, gaji RT itu kan enggak besar kan, nah, itu hanya untuk biaya anak sekolah, untuk makan sehari-hari kita gitu ya, jadi kita dengan adanya kita dikasih bantuan ini, terbantu juga gitu kita. masalah keuangan sih ya <laughs> kayaknya sulit banget gitu biasanya kan kita suka kayak bapaknya sih suka ada yang manggil kerja ini kayaknya sekarang susah banget gitu jarang gitu yang manggil kerja nah ini baru mulai kemarin aja tuh Senin ada yang nyuruh gitu. biasanya kan suka apa kerjaan satu belum selesai udah ada yang nyuruh ini, ini gitu nah sekarang Kayaknya susah banget, kan? Nah, se- ini aja, saya sudah Tapi buat-buat sehari-hari, sih cukup, itu Pak. Nah, ini aja, Pak, buat sehari-hari dikumpulin aja, Pak. Sepertinya kita punya pendapatan dari 30 ribu, 30 ribu, gitu, Pak. Buat makan 60 ribu, gitu. Ya, pokoknya, sama kita mungkin kalau berat, kemarin, Alhamdulillah, ya, ada bantuan berat. Sekarang, kalau udah nggak ada berat, kita gak juga kesini, nih. Untuk makan sehari-hari, lah istilahnya ini sekarang kita lagi nggak masak cuma masak nasi aja gitu bersyukur sekali ya karena dapat bantuan itu ya gitu kan jadi terbantu dah gitu kita jadi mengurangi itu untuk kita kalau misalnya bulan puasa kan bulan puasa itu kan kita pengeluaran dobel kan untuk bukanya untuk sahurnya kita kita gitu makan dengan adanya bantuan dari alhamdulillah gitu kita jadi terbantu udah gitu udah sedikit mengurangi beban gitu kalau sekarang ini kan udah agak longgar ya pandemi jadi uh, suami istilahnya yang serabutan masih adalah pemasukan walaupun agak lama walaupun nggak setiap hari ada sedikit-sedikit yang tadinya pekerja sebuah pekerja pabrik banyak pengurangan dari Uh, pengemudi Grab, pengemudi ojek banyak juga yang terkalang apalagi penghasilan berkurang terus dengan beban hidup yang banyak dari cicilan motor, cicilan mobil mungkin banyak juga yang sudah diambil kembali oleh Venang terus yang dari perusahaan juga banyak yang di PHK untuk banting strip dagang pun uh, modal kurang jadi artinya kita disini sini menjangkau juga rekan-rekan uh, yang ada di wilayah kami ini yang Mana tidak tercover oleh pemerintah? Ya seperti pedagang kopi yang tadinya ada nongkrong kopi perusahaan ini kan kawasan ada kawasan kopo. Ternyata nongkrong juga banyak tutup. Bisa dilihat sendiri banyak tutup. Jadi kayak kami di sini ya terima kasih banyak atas peran serta dari tangan pengharapan di mana membantu warga di lingkungan kami ini. Terima kasih banyak, udah dibantu warga sini. Ya terima kasih banyak bapak dan bapak banyak rezeki, banyak umur, sehat semuanya. Itu, mudah pandemi udah berakhir ya Pak ya yes. uh -uh. Amin Kita nggak pernah tahu ya Mau dari mana nih rezeki yang akan datang Asal kitanya ikhlas, kita rela yang ngasih makan misalnya saudara-saudara Kita nggak pernah tahu kan, mau datang rezeki dari mana kayak seperti kemarin tuh Rezeki datang, kita bersyukur juga Oh uh, terbantu saya nih, untuk misalkan saya lagi nggak uang saya masih ada ini, masih ada ini untuk dikasih gusuh, gitu. Adalah lebih baik mengucap syukur dengan apa yang kita miliki. Karena dengan mengucap syukur, membawa mujizat hadir dalam kehidupan kita. Setulus hati, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sampai saat ini masih terus mensupport perguruan peduli sama hingga kami terus membantu dan menolong banyak orang.